warahmatullahi wabarakatuh, saya selalu salam sejahtera, semoga anda bahagia, teman-teman masih dalam rangka berburu, berburu, berburu terus, mobil-mobil awas, mobil-mobil tua, mobil-mobil yang sudah jarang ada, ikuti terus perburuan saya bersama Kang Agus ya. Untuk berburu mobil tua, mobil apa dia? Yuk kita ikuti cap kaleng rombeng. Sebelumnya ada pesan-pesan berikut ini. Oke, masuknya jalan berbatu guys. Sini nih, ya. Yeah. Dekat pinggir Komplek ada bengkel di sana tuh mudah-mudahan unitnya ada kita temui mobil apakah dia teman-teman Jangan sampai kemana-mana tonton terus supaya tidak gagal fokus Oke lanjut Jeng jeng jeng jeng jeng jeng mobil apakah dia teman-teman Seperti sudah mulai ada penampakan Ya ada garis dekok tengahnya mana yang jadi sasaran saya wow wow wow. Nah akhirnya ketemu sebuah penampakan mobil yang sudah disimpan terlalu lama di sini teman-teman. Warnanya hitam, sama dengan dogi. Ini dia kondisinya: sebuah mobil S38P warna hitam, hmm. oh. Nah bagusnya ini di bagian belakangnya sudah ada tulisan Daihatsu nya tuh kacanya agak cembung untuk ban menggunakan ban power clip ya terlihat dalamnya guys tuh seperti beginilah kira-kira kondisinya pintunya tuh. Kalau untuk bodi masih agak lumayan ngaleng ya. Untuk bodi kondisi seperti ini. Tampak depan sudah pakai bemper Pini PDPIC. Baik ada Steel Bandung. Ya, untuk dop masih ada. Tulisan Daihatsu-nya juga masih ada. Emblem Daihatsu. Untuk mah. Kita buka dulu nih. Ya, bagian depan. Wah. Seperti beginilah kondisinya. Pintu. Stirnya diganti kecil, guys. Stirnya udah diganti sama yang kecil, sudah bukan ori. Wah, ya, setir speedometer hmm. belakangnya tuh dilapis dengan kayu. Ya, untuk bakleng, dinya kayu atapnya jok jok depan seperti ini tuh mesinnya original dari dua tak Nah kalau yang itu keluaran tahun 1978 7778 teman-teman setelah mobil itu keluarlah mobil hijet 55 hijet 55 langsung keluar mobil hijet 183. hijet 83 Busi. ya sasis besi dan berikutnya oh, oke okay. dan berikutnya ini adalah mobil hijet mau oh, lihat nih dalamnya seperti ini lagi di -chat dulu lagi diperbaiki supaya bisa jalan lagi anap Karena, ek karena. maju Oke okay, mobilnya diturunin dulu bagaimana kalau kita hidupkan setuju setuju Ayo kita hidupkan nah inilah nah, inilah S38P S38 minibus Pak. nah ini dia pemiliknya Pak Pak saya bincang-bincang dulu Pak bisa bincang-bincang dulu dengan pemiliknya sebar, Pak Pak Maapur. sudah lama punya mobil ini sudah berapa tahun kita ya, tahun 90, dari tahun 90 guys, sudah 31 tahun, dia memiliki mobil seperti ini, masih ada bagaimana mau dengar suaranya, ya. kemana aja nih yang paling jauh, rancabuaya 3 kali, Tiga kali, kuningan, kristal tua, wah, penjalu, kapan jalur, ya, yang tanyakan, wah, catur, wah, benar-benar. Pari, pari, tanyakan Pari tanyakan sampai terminal. Wah, benar-benar benar. Jadi sudah melanglang buana. Sudah muter sampai Kawali ke sana. Kawali, Ciamis, hmm. Panjalu, Panawangan. Tarik bus pernah masuk dari Kabupaten. Ya, Masih ada naik tanyakan kebingungan itu. Tanyakan yang dua kali beratnya itu. Ya, pokoknya. Bensin. Waduh, wow. bukan main tanyakan situ. Jadi nggak pernah ada hambatan ah, di mesin. Ini nggak ada nyeket nyeket. Nggak gitu. ada nyeket nyeket, teman-teman meskipun mesinnya berapa cc Pak gua 2, 2 cc cuman 300 360 cc ya 365 ya 2 selinder 2 uh, bagaimana kalau kita hidupkan siap siap. luar biasa nih jelas momen langka teman-teman mobilnya sudah memang lama diam sementara ini mau dihidupkan Bagaimana pendapat anda komentar tuh mobil ini nih teman-teman ya sudah cocok nih sekali ya kalau dimiliki sama apa romeng karena mobil ini bener-bener romeng Oh ini sudah dilas semuanya banyak pakai power clip ya Nah ini lagi mau dihidupin ceritanya kita lihat interiornya guys uh, Seperti beginilah kira-kira teman-teman kondisinya tuh masih utuh masih utuh Nah dia mesinnya 360cc 2 silinder segaris mau jup jalan, kabel jup jalan, lampu jalan, kilometer jalan. Oh Ini stirnya kecil banget. Cuman segini juga udah uyuhan, teman-teman. Ya, segini juga udah uyuhan. Kita lihat. Nah, nanti kalau udah hidup kita kasih stiker cek CWW udah. Loh, busina lah ananalah lu. Ya, bah, busi, dia dah Bagaimana? Ya. Bagaimana? Setuju kita pasang stiker segini juga udah Uyuhan. Nanti jika mobil sudah hidup, kita kasih lapang track cewek teman-teman ya. Yeah. Oh, ya, yeah, masuk sebelah sini. Oh, sorry, jangan sampai yang nih kondisinya memang demikian adanya ya. Kondisinya demikian adanya di depan, kita tempel dulu dengan stiker segini juga udah ujahan. Ujahan masih ada. Uyuhan masih hidup, dan ini dia barang rombeng ditempel stiker. Wah, teman-teman, kita kasih dua aja ya, soalnya ini benar-benar rombeng periode kedua, teman-teman. Ya, so sudah uyuhan. Nanti kalau hidup, saya kasih cap dengan cerek cewek teman-teman. Ini dia stikernya. Tapi kalau bunga hidup, saya tidak akan saya tempe, stiker ini. Bagaimana, Pak Pak? Oh, ini nah. kacanya pecah. Enggak, ini mah cuma ini Oh, buat pecah pinggir. pinggir. Kaca pinggir. masih ada. Jadi... Kalau yang ini nggak ada kacanya? Ada, pinggir. Ada, buat Oh, puterannya betul ya. juga ada Oh, di rumah. Iya, teman-teman. Ini belum sempat diperbaiki. pecah banyak sana kemari. Ya. Jadi, Oh, buat pecah pinggir. Oh, buat Jadi pinggir. Cuw culan teman-teman udah mudahan bisa hidup maka sul-culannya ya? jadi tidak karoris lah gitu ya, diantepkan, saja. diantepkan saja memperbaiki yang lain yang nah. sendiri diacuhkan saja Cuman gitu jadi sul-culan namanya hmm. ya, dengerin suara pintunya ya Mobil berumur 40 tahun kalian romping gas kalian romping kita lagi lagi tulis mantap saya nah, hidupin kau hidup di dengan trek ceweu oh, nanti aja, teman, teman kalau belum hidup saya belum kasih Mungkin stiker ini apa -apa? <laughs> jadi jika anda mau hidupin mobil mobil ada yang hidup di review sama saya langsung sekarang ditempel dengan sudah trek ceweu <laughs> Ini di mekanik ya, di mekanik kang Lukman sedang menghampelas dulu businya, businya sama dengan Suzuki ST ya, businya sama. Tidak punya bila ada sirup, iya takut ada sirup, takut ada semut teman-teman. ini busa hari ini. Oh, kayaknya. Pas. Itu buang angin pasangan One, ouais. oh, oh. Uhh, ya kosong kisir, itu mah jangan pakai esik. kisir. biasa aja. ngas lo? sekedik malah. coba saja. track hidup hidup, hidup, hidup. kup, kup, kup, Nah, dengerin suaranya mulak mulak udah mulak guys oh, oh. akhirnya berhasil kita kasih sedikit trek cewek-cewek teman-teman wow sampai oh, mulak kayak gitu tuh. benar beneran barusan udah kedengeran hidup ini mobilnya Wah. ini tinggal masalah selang bensin teman-teman tinggal masalah selang bensin ya udah bisa hidup ya tinggal ada bensin yang belum naik naik ke puncak keren asli nih, cocok sekali ya mungkin anda akan merasa cocok jika saya punya mobil ini ya akan mantap pokoknya sebagian ya. figurasi ya yeah. hmm. hmm. hmm. hmm. nyala lampu bawahnya. Oh iya, jadi masalah lampu masih bisa hidup teman-teman. Nanti ini juga mungkin bisa. sana di sana Ya, ya, ya, murah -murah. Nah, ini benar -benar... masih hidup ya, mesinnya original, kan? mesinnya original. Oh. Lampu? Hmm, nah, nah nah, ini lampu lampu ininya jalan nih, lampu ini jalan. Oh. Dai Hasu dapat ini hati suka teman-teman. Nah, ini tulisan Dai Hasunya ada di bawah. tuh Dai Hasu. Jika anda punya komentar, apakah cocok mobil ini untuk saya miliki? Tulis saja ya di kolom komentar. Luar biasa. Nah, aku mana burung? Burung. Zip! Zip! I'm okay. 可以嗎 Masih lingas guys ya. Masih lumayan <tuh> Pokoknya segini juga udah uyuhan Masih bisa hidup guys Wow Luar biasa luar, luar biasa <tuh> Kita bahagia, teman-teman. Sehari ini, ba, bisa kayak in anaknya, Pak. Woi, sudah tidak cewek, ini anaknya, nih, teman-teman. Lampunya nyala tuh. lampunya. Mantap, laser lah, mana mau Oh, sih? Kita ini, kita bisa dimatiin, Pak. Bisa, Dim, dim, bisa. Dim, dim, bisa. ini, ini, ini, Oh, mati. Wow. Nyala. oh. Oh, lampu kecil. Pokoknya masih pada-pada jalan semuanya. Yang enggak jalan ge pajaknya. <laughs> pajaknya belum jalan nanti nanti kita jalanin lagi, teman-teman. Benar enak tenaga ya. tenaga masih lumayan. Mudah-mudahan nih mobil ini bisa saya bawa, teman-teman, atau mau Anda bawa <laughs> terserah terserah Anda. Untuk ban sudah gundul semua Tapi masih kuat Pak, korok ya. Oke. <tuh> Oke. Okay. Jujur lah pokoknya ya. Oke. Pelek mau cuman nah. banyak por clip. Hmm. 10 ke 10. Orsinial, okay. Orsinial. Orsinia. 10 ke 10. Ya, 10 ke 10, cuman ban gede ini. Jadi banyak seperti dengan ban 12, ban. Ini lebih gede, panjang dari sini itu sama dengan ring 12. dalam ini, ini 10. Nah, bannya gede. Ya nah, pintunya Oh ini ya, satu anu, ya, anu pintu, anu wuih, wuih, wuih, oh. anu pintunya cukup wuih, gampang ya, gampang ya, ada selingkuh di sini, selingkuh di sini aja, nah, sementara toh, itu Pak, ya. sama dengan kol, teh, seratus dua kilo, oke, mungkin sampai di sini dulu, bersama Capai Rombeng, saya doakan, mudah-mudahan saya bisa meminangnya mobil ini ya, teman-teman. Oke, okay. sampai jumpa lagi bersama Rumah yang sekiranya juga udah ujukan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video berikutnya. Ya, jangan lupa bahagia justru saran harkoba, dan corona dekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Berhenti daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmiol. apa?